Assalamualaikum, sebentar lagi WhatsApp akan meluncurkan fitur baru yang selama ini sudah ada di WhatsApp mode yaitu fitur untuk mengunci chat tertentu menggunakan sidik jari ataupun password dan untuk fitur ini akan hadir pada update mendatang di dalam akun twitternya, WA Beta Info membagikan informasi dan juga screenshot dari tampilan fitur ini yang ditemukan pada aplikasi WhatsApp Beta versi 2.23.84 Manfaat dari fitur mengunci dan menyembunyikan chat ini tentu saja akan memberikan tambahan keamanan yang telah lama hadir, yaitu mengunci aplikasi menggunakan sidik jari. Dengan hadirnya fitur ini, kita bisa menjaga percakapan yang sifatnya sensitif, terutama saat seseorang meminjam HP dan membuka WhatsApp kita. Seperti yang kalian lihat screenshot dari akun WA Beta Info, WhatsApp sedang mengembangkan fitur yang akan meningkatkan privasi pengguna. Jadi semua isi chat seperti tulisan, voice note, foto, video, dan juga file lainnya yang kita sembunyikan tidak akan bisa lagi dibuka oleh orang lain. Oke, kita tunggu saja untuk update-nya ini dan nanti akan saya share ke kalian semua. Dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.